Aku karya Hoi Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi di Ponegoro. Karya Koiril Anwar Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali Dan bara kagum Menjadi api Di depan sekali Tuhan menanti Tak gentar Lawan banyaknya Seratus kali Pedang di kanan dan keris dikiri. Berslempang semangat. Yang tak bisa mati. Maju. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti. Sudah itu mati. Maju. Bagimu. Negeri menyediakan api, unah di atas menghambat binasa di atas begitu. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasa maju, serbu, serang, terjang. warahmatullahi wabarakatuh Doa Karya Khairil Anwar Tuhanku Dalam termangu lilim Terima kasih, guru. Karya Hairil Anwar, terima kasih, guru. Untuk teladan yang telah kau berikan, aku selalu mempertimbangkan semua yang telah kau ajarkan dan merefleksikan. Itu semua pada karakter dan pribadiku Aku mau menjadi sepertimu Pintar, menarik, dan gemasin, Positif, percaya diri, produktif Sepertimu Berpengetahuan Pemahaman yang dalam Berpikir dengan hati Dan juga kepala Memberikan kami Yang terbaik Dengan sensitif Dan penuh Perhatian Aku mau Menjadi sepertimu Memberikan waktumu, energi, dan bakat. Untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih guru. Tinggal karya Hoiril, Anwar. Aku berkaca, ini muka penuh luka. Siapa punya? Ku dengar seru menderu Dalam hatiku Apa hanya angin lalu Lalu lain pula menggelepar Segala menabal, segala mengental, segala tak ku kenal. Selamat tinggal. Sajak Putih, karya Hoiril Pan. Bersandar pada tari warna pelangi, Kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengeluh bergeluh. Sepi menyanyi Malam dalam doa tiba Meriak muka air kolam jiwa Dan dalam dadaku merdulaku Menarik menari seluruh aku Hidup dari hidupku Pintu terbuka Selama matamu bagiku mengada Selama kau darah mengalir luka Antara kita mati Datang tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadhan Putra akan membuat video puisi kesabaran dan puisi penerimaan oleh Khairul Anwar. <tuh> kesabaran karya Khairul Anwar. Aku tidak bisa tidur, orang ngomong anjing menggonggong. Dunia jauh menggabur, kelam mendinding batu. Dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. Aku hendak bicara, suaraku hilang. Tenaga terbang sudah tidak jadi apa-apa. Ini dunia enggan disapa, ambil peduli. Keras membeku air kali dan hidup, bukan hidup lagi. Kulangi yang dulu kembali. Penerimaan karya Hoiril Anwar. Kalau kau mau kuterima, kau kembali dengan sepenuh hati. Aku masih tetap sendiri, kau tahu kau bukan yang dulu lagi Kembang sari sudah terbagi, jangan tunduk tentang aku dengan berani Kalau kau mau keterima, kau kembali, untukku sendiri tapi Sedang cermin, aku enggan berbagi Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gavin Raditya dari kelas 1221 saya akan membacakan puisi tak, tak sepadan dari, dari Carilanwar Aku kira beginilah nanti jadinya Kau kawin beranak dan berbahagia Sedang aku mengembara Serupa as Dikutuk disumpahi terus. Aku merangkaki dinding buta Tak satu juga pintu terbuka Jadi baik juga kita padami Penggunaan api ini Karena kau tidak akan apa-apa Aku terpanggang tinggal rangkap dari karya cair luar Kusurus saja dia singgah khusus saja dia datang juga kami pun bermuka-muka seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada segala daya memadamkannya bersipa perlu diri yang tak bisa diperkuda ini ruang geram kami berperang binasa membinasa satu menista lain gila